kotanya pecah aduh-aduh enak sekali ya kawan-kawan iya sempaksional pertama kita slot gacor kayak ini mantap ya hmm, aduh lewat kali dua puluhnya lewat anjing, kali sepuluh juga lewat lah, lewat kemarin aja aki gacor nih ya pola-pola Mamang Joni boleh dicoba Oke mana Hayu langsung gaskan kita ke dalam gamesnya langsung main si Aki Jahanam. Iya ini Mamang Joni bawa 84.000 ya kawan-kawan ya he -he. seperti biasa kita main di Boswin 168 he -he. kita di bet 80 kita nyalain DC nya Oke kawan-kawan gimana polanya ini memang Joni kasih tahu buat kalian pola-polanya nih ya Ayo atau langsung ya Yuh, kita naik bed Oke kita hilangin semua ya tuh kita manualin Oke Oke kosong kosong naik coba oke kosong juga mm -mm. mantap oke ini seperti biasa ya kawan-kawan tiga -kawan, kali kocok naik beat tiga kali kocok naik beat langsung baik gitu ya all in eh -e. sugan ya dapat tuh cek mamang joni oge sugan dapat benar di ulti kali 12 Oke okay. Aduh siya uh, langsung kita turboken wehnya 20 Hmm siya aduh lewat kali 20 nya lewat Ancim kali 10 juga lewat lah lewat, lewat kemarin, ayo, Aki. Oke okay, kuning Merah Aduh Aduh Aduh Aduh totos ya ini mah, ya ala Alah Alah ala. Aduh Totos bin rungkat si anjing aki goblay eh malah dikasih nggak jadi atu ini mah ya nggak jadi atu ini maya kalau gini caranya maya aduh Cik mau tahu dapat apa ini gratisan Oke mantap kuning jadi Uduh di kalti kalti cantik Aduh sayang sekali itu hmm kaldu mantap kaldu kena cincin boleh jadi hmm, cincin sama kuningnya ya kurang satu hantam lagi kaldu sudah dibawa aduh banyak sekali ultinya Oke kuning Oke Jo boleh ultinya kakek ultinya boleh dimainin mana ulti anjim Nggak dikasih Oh ini ini ini aku nggak dikasih kek lumayan lumayun, eh -e. kalti juga lumayunnya nyerle langsung ya, mega-mega cantik ya kawan-kawan lumayun, lumayun, lumayun, eh, -e. mm -mm. lumayun, kuning banyak oke, okay. oke, okay. merah, aduh nggak diuliti ya, oke okay, hijau, hmm, -mm. mm, cincinnya kurang oke ini ini dia ini dia ini dia ini dia kayak mana kayak ke, ulti kek mana ulti kek woi kakek woi kaldu aja nggak apa-apa kaldu kaldu kakek kaldu mantap jiwa dikasih dua kali kaldu ya lumayun ya super bagong lumayun lumayun lumayun nggak jadi rungkat ya lumbayun bayun cantik ya si kakek, aduh siap boy, uduh uduh uduh uduh uduh uduh kali 6 ditambah lagi kali tiga, uduh semakin mereka lela ya si kakek mega mega cantik aja kita dapat tidak jadi kungkat, ala kosong, alas sih ya terakhir kan kake, cus unyun, uh, uh, ada hijau boleh jadi juga. Aduh Jamnya satu lagi, yaitu jam pasir. Ya, lumayan namanya, gratisan mah ditampi. Walau tidak sempak tapi lumayan ya, kawan-kawan. Ya, udu-udu, udu-udu, sedap, sedap, sedap, sedap. Nikmat lah, pokoknya mah. Ya, aduh, oke, lanjut lagi kocokannya sampai habis. Ya, hmm, anjing, gak ada lagi nih. Aduh, aduh kosong ya kawan-kawan ya hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. kita main di bed 800 saya coba ya tapi desainya di onin siapa tahu dapat lagi ya Oke kosong Aduh Dewa puasnya ngantuknya kawan-kawannya Aduh halalala di luarnya juga mau sih kakek ngulti ya aduh oke okay. kawan-kawan ayo tuh gabung sama komunitas mamang joni ih itu lagi ada giveaway mingguan tuh nggak ada yang mau tuh lumayan ya kan hadiah utamanya satu buah handphone oh, tuh dimana Dei itu yang ngasih giveaway satu buah handphone mah nah, komunitas mamang joni hungkul oh, makanya tuh ayo gabung Oke, okay, dua lagi boleh tuh kayak Nanti mau ngomong jenis kolom komentar ya. Nama komunitasnya KSS. Komunitas lotak Santuy Bos. eh uh, ayo tuh masuk. Oke, okay. alah kosong. Kosong, kosong, ngagorolong. Oke. Okay. Ungu. ungu uh, uh, boleh. Oke, dua langsung skater. Boleh enggak dikasih? Ya enak aja. Cuma sebesar mau langsung dua skater. Mantul, nggak bisa. Hmm. Oh, oh, satu lagi ya jauh, ya ya oh, oh, oh, ini Ini enak ini ini enak ini ini enak ini kalau oh, ini enak. Ini kalau di ulti, aduh, gak boleh makan, gak boleh maki-maki ya. Lagi puasa ya, gak boleh maki-maki si kakek. Aduh, aduh, aduh, oh ya, ya, dikasih juga keketongan. Akhirnya ya, kawan, ya lumayan ya. Coba kita lihat, dapat berapa ini gratisan? Ya, ya, kosong, eh, kosong, eh kosong, buduh mantap hmm, hmm. aldo cantik lumayan lah, oke, okay. lagi, oke okay, hijau, hmm, nggak -mm. mm, ada lagi, nggak ada, ayo siap boy, oke okay, kali limanya kena, alah pecahannya nggak ada ya lumbayun lumayun namanya gratis sama ditampi ya diterima ya kawan-kawan ya waduh lewat kali dua oh ini ini kek kek ini kek aki ini aki mana cincinnya malah di ulti lumbayun, ya Lu -yun. E -e. Lumbayun, Lumayun, eh lumbayun lumayan lumayan gratisannya eh mantap jiwa Ulu siya boy Terakhiran oh lo lo lo Jam juga boleh itu jam pasir Enggak mau Tapi ya nggak apa-apa Namanya Gratisan ya kawan-kawan Lumayan Lumayan lumayan lumayan Oduh oh oduh Ditambahin lagi di luar Aku maha ceritanya ini gimana Lumayan Aduh Buat ngocok mengkocok lagi uh, uh, Aduh sih, Aduh Aduh Oh ya. Ini ganas e eh, si Aki eih ngautinya eih. Oke ini ki ulti coba gimana ultinya? Oh enggak. Heem, ayo. Ah. Ala boy. Heem. Hmm, mm, enggak ada. Oke. Okay. Oke, okay. oke okay, mantap. Hmm. Overhand oh, ya nggak ada hmm, kosong langsung kita gas gun all-in ya kawan-kawan ya Coba lihat ya dapat apa ini ya di all-in ke ngomong Juni upi rasa mah bagus nih piling-piling mamang Juni mah ya. kita lihat apakah betul Oke okay. ungu dia mantap hijau kuning alas ya kurang satu kuningnya jo juga kurang satu Aduh cincin kurang satu Iya ini Aki enak ini Ini enak kalau diulti ini Aki Aki ultimu mana Aki Ultinya mana Ulti Aduh aduh aduh Dilihat di pelong dicicinkan Baik si Aki Oke mantap Oke mantap Iya mantap lagi Aki Mana tembak lagi ultinya anjing susu nggak boleh ngomong kasar ya nih nice, nice aja ya kawan kawannya Kali 6 oh iya si boy astaga, astaga. aduh kok kosong ini jangan pasti kasih ya aduh satu di ini aki boleh aduh si boy terakhiran ah sia malah rungkat City si olah ini mah kotanya pecah aduh, aduh enak sekali ya kawan-kawan iya sempaksional pertama kita slot gacor kayak ini mantap alah wudhu kali dua mantap mana lagi yang pecah alah siyah gak ada udahan ini mah ya udahan siyah yang tinggalkan siaki Aki siyah. Pakai yang kerjaan kerja, antenya e -e, kawan-kawan sampai di sini aja ya. E -e, Oke, okay. ingat semuanya yang mau masuk komunitas Mamang Joni. Ayo, Mamang Joni, tunggu di komunitas Mamang Joni ya. Akan ah, ada giveaway anda dari komunitas Mamang Joni. Oke, okay. -e, satu buah HP. Oke, okay. hati utamanya e -e. nanti, saya syakat akan Mau tahu? Makanya masuk komunitas Mamang Joni. Nanti disematkan di kolom komentar. Oke, buat bakaya semua yang menjalankan ibadah puasa, Mamang Joni ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian lancar sehat selalu sampai nanti lebaran. Oke, cukup sekian dulu ya, kawan-kawan. bakaya semua ya, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan ya. Dadah.